Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Buat Anda sekalian. Jadi hari ini saya akan membuat video uh, menyambung kembali raket saya yang patah kemarin karena terbentur kuat dengan raket anak saya. Dan eh uh, saya ini mengalami patah yang berat Dan hari ini saya akan menyambungkannya kembali Menggunakan baja ringan ya. Agar lebih kuat uh, Saya menggunakan baja ringan sebagai sambungan Karena menurut saya bajah ringan ini kuat kemudian ringan dan mudah dibentuk lebih uh, raket ini juga uh, fiber ya fiber jadi tidak perlu harus yang besi untuk dalamnya karena akan mempengaruhi Jadi daripada reket ini sendiri maka saya menggunakan hanya untuk uh, uh, penahan di dalamnya agar raket ini tidak terlepas nanti saya akan beri lem untuk ya, ya, ya. ya kuat dan ini ya, kuat ya dan saya akan beri ke sini biar tidak lepas jadi fungsi daripada buseng bajaringan ini hanya untuk menahan agar jaket ini tidak terpisah lagi enggak hanya saya menggunakan sing bajaringan ini bukan besi karena kalau tidak pakai air dia akan ngeleng di tangan jadi pakai air supaya tidak yang membekas di tangan untuk menutupi semua retak yang ada di raket. kemudian jangan sampai menutupi lubang senar ya masih dirasa kurang darinya bisa ditambahin nanti setelah finishing kita gosok pakai kertas pasir untuk merapikan